perkenalkan Molly si kucing. Ia suka bermain, namun ia perlu perawatan. Ambil sisirlah dan sisir rambutnya yang kusut. Hebat, He itu dia. Ada tikus di perkebunan. Bantu Molly menangkap mereka. Ketuk tikus sebelum mereka bersembunyi. banyak anak. Namun mereka terus-menerus kabur dan bersembunyi. Ketuk benda-benda untuk menemukan anak-anak kucing itu dan mengembalikan mereka pada ibunya. Lanjutkan. Lain bola, benang, dan terlilit bantu dia membebaskan diri. Tarik benang-benangnya. Para bebek sudah lama berenang di danau, dan kini kelaparan. Ayo beri mereka makan! Lempar makanan dari karung ke arah bebek. Luar biasa! Kita melakukannya! Selesai! Kita memiliki anak bebek kecil yang baru menetas. Ayo siapkan sarang yang hangat untuk mereka. Tarik jerami dan kain perca ke dalam kotak. Hore! Hore! Siap. Para bebek kini kenyang dan siap bertelur. Kumpulkan telurnya di dalam keranjang. Lakukan hal yang bagus, luar biasa siap. Para bebek ingin berjalan-jalan di halaman. Ayo, kumpulkan bulu mereka dalam keranjang! lanjutkan Kita melakukannya Selesai Kita telah mengumpulkan cukup bulu untuk membuat bantal Tarik bulu-bulu dari keranjang ke sarung bantal. Bagus! Ayo hias bantal kita. Tarik sarung bantal yang kamu sukai ke atasnya. Luar biasa! Selesai